Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kita lihat per sahabatbat ya, di postingan Kak sandal putih bilar yang mengunggah foto papa bidang dibikin salvo kalimat yang diposting kalian tahu nggak sih kalau setelah diteliti benar bener nih ya akhirnya aku tahu apa kesalahan si kakak kok dia bisa terpilih sebagai duta serba salah ternyata itu karena suaminya Lesti Kejora itu ganteng dan berkarisma Wow, Masya Allah luar biasa banget persahabat dia. Ya. Benar sekali sih bahwa Papa Biri Inang berkarisma dan ganteng sekali karena suaminya Lesti Kejora ini keren banget, Masya Allah sehat selalu untuk Leslie semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu lancar kemudian juga persahabat, Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan Cidukan Masya Allah Bunda El lagi gendong Abang Fatih Sepertinya lagi boboknya Abang El Alhamdulillah kita mendapatkan cidukan-cidukan vitamin Masya Allah semakin auranya bersinar Semakin hari makin cantik Bunda Lesti Postingan ini pun diunggah kembali Oleh akun Lesti Al Fatih Score FC Kita lihat tersahabat ya kalimat caption yang ditulis yang ucul banget sih Masya Allah katanya tuh Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Luar biasa Dan kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Banyak sekali respon yang diberikan Diantaranya dari akun Zahmikui Mengatakan Ya Allah si bunda seperti sedang gendong boneka Katanya tuh ya Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu sehat Dan Tentunya doa terbaik Selalu kita berikan untuk keluarga Leslar Kemudian juga persahabat kita lihat, ada postingan dari Kobas. Ini kata-kata bijak pagi hari ini tanggal 30 Desember 2022. Penghargaan untuk orang yang dapat dipercaya adalah kepercayaan yang lebih besar. Ini keren banget, kata-kata bijak yang selalu ditulis, yang selalu diunggah di akun Instagram pribadinya Kobas. Ini keren banget. Mudah-mudahan sehat terus untuk Kobas, sukses selalu, dan semoga silaturahmi bersama Alessar pun tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kemudian juga, persahabat, kita simak di unggahan igasnya Kak semalam. Memperlihatkan, persahabat, ya, momen kebersamaan dengan Omar Rosmalladewi. Masya Allah, mereka lagi pada makan di mall, ya. Alhamdulillah, tentunya keluarga besar diberikan kesehatan. Kita memang selalu menantikan kejutan dan kabar baik dari keluarga besar, Lesti, maupun Rizky Bilar. Doa terbaik untuk keluarga besar. Dan selanjutnya juga perselabat kita lihat unggahan postingannya Papa B. Ini keren banget. Tak bosan-bosannya melihat foto yang sangat amat keren dari Papa Bilar. Namun juga kita dibikin salvo, kalimat caption yang ditulis oleh Papa B. Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat dengan kalimat terbalik. Kalau dituntunnya bahasakan, ini apa kabar semuanya? Masya Allah, ada aja kelakuan ya yang selalu bikin kita ketawa bahagia. Namun dibikin salvaq juga dengan beberapa tanggapan komentar. Salah satunya juga dari Pak Ferry nih, persahabat dia ya, Menyampaikan dan menanggapi, semoga suka jamnya ya, katanya tuh. Wow. <laughs> Papa malah dibikin salvok dengan jam tangannya Papa B. Ini bukan kaleng-kaleng, harganya sangat fantastis bersahabat, luar biasa. Pokoknya doakan terbaik, mudah-mudahan berkah barokah rezekinya, dan semoga segala urusannya lancar dan umroh ibadahnya pun selalu diberikan kelancaran. Amin.